Hai guys, kembali lagi dengan aku Warga 62 Mah Bebas. Oke kali ini aku akan mau makan mochi, berhubung aku itu lagi lapar banget ya. Jadi aku tuh pesen kue mochi. Nih, kue mochi ini uh, aku pesen rasa vanila dan rasa coklat gitu kan. Kemudian toppingnya ini yang di luarannya ini. Uh, coklat premium gitu he enak deh aku mau cobain hmm, mau nggak mau nggak hmm. hmm. Rasa apa ya? Rasa coklat, ternyata. Hmm... jujur ya baru pertama kali makan mochi. rasanya tuh kayak kenyal-kenyal gimana gitu ya kayak onde-onde tapi bukan onde-onde kayak marshmallow tapi bukan marshmallow hmm apa yang rasanya rasa vanila. Semua, semuanya. semuanya tuh warna coklat karena apa namanya pesan toppingnya tuh coklat, coklat creamy semua. Hmm, hmm, hmm, bela. creamy vanilla. ya betul saya mau. rasa coklat <laughs> hmm. hmm. udahlah, kentiga itu kenyang gua makanan setelah pulang gua efek nonton film nih pakai gua gua ya udahlah, udah aja ya kenyang banget soal hmm. oke bagi teman-teman yang udah menonton video aku hari ini terima kasih ya dan kemudian aku makan mochi